Iblis itu ahli Quran, iblis itu ahli hadis, iblis itu ahli riwayat. Pertanyaannya, kenapa iblis tak pernah bisa menjadi kekasih Allah? Karena dalam diri iblis ada kalimat, "Aku lebih baik daripada." Air tak pernah menjelaskan bahwasannya dirinya jernih, mawar tak pernah menjelaskan dirinya itu indah, matahari bahkan matahari pun tak pernah menjelaskan dirinya itu perkasa. Jangan pernah menjelaskan diri kita kepada siapapun karena yang menyukai kita tidak butuh itu dan yang membenci kita tak akan pernah mempercayai itu bawa kebaikan hidup kita dalam kondisi apapun Selalulah memberikan kebaikan apa yang disampaikan oleh Rasul kluh ya so, ya, kebaikan yang dilakukan oleh anak adam kita ini antalia maka dia akan mendapatkan balasannya sepuluh kali lipat kebaikan yang dia lakukan kebaikan